Ya udah, hari, udah, hari. Ha? udah hampir Sebulan, Sebulan lah, udah, dibilangkan ada eh, bilang, oh, udah, ada, udah ada BPJS. kami bilang sama mamanya. Mana ada, udah ada. Eh, enggak, BPJSnya udah tadi. tidur dia ya? Dia tidurnya gitu hmm, ya, ya. tangan tangannya, tangannya ke atas-ke atas. Tangannya ke atas -ke atas. Ke atas, -ke atas. Kekang -kekang itu udah gitu, hmm. Tapi dia bisa sadar. Makannya gimana? makan nih. Udah, udah, Bu. Main-main dia bisa ini, ini, kok main-main si pula, seorang Bang. Seorang ini main main. Kek gini kok main-main. Nah, oh, Kalau Assalamualaikum Hari ini kita tim dapat yatim dan doa, apa uh, mendadak dapat info anak kita, Muayu uh, dalam keadaan sakit yang ke sakitnya enggak biasa, uh, sudah hampir sebulan dalam keadaan badannya tidak stabil. Uh, kita usaha mengawal. Juga ada orang tuanya Biasa Ini anak Bang uh, Wahyu ini Udah lama juga Cukup kita cari lagi kembali Karena kemarin ini Rekomendasi dari saya Tapi pindah Tanpa pengetahuan Jadi kita cek rupanya Inilah pada Ya bertemu saat Keadaan sakit hmm. bangu bangu, Bang Wahyu mungkin dia ya, demamnya dan hampir satu bulan Hah? demam demamnya demamnya, Jadi, ya. demamnya berapa hampir sebulan nah, dua minggu lebih lagi dua minggu bu. lebih cuma ah. kayak gini dia dari semalam tadi malam pun cok. dari tadi malam dia begini iya, terus ah. kok nggak dibawa bu langsung bu panik bingung ibu iya itu tadi ya Untung... iya gini lagi 好 gini lah, oh, tadi itu iya, ini Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Tadi nggak kejang bu. Tadi ya, niggu. Nah, ah. Ada batu lama dia, nih. Ada batu? tapi udah Oh iya, tadi malam. ya tadi Belum tahun entah saya kata apa Ini, tidur kayak gini dari kapan? Bu? Dari malam? Sampai pagi belum ada panggapan? Itu nah, aja Loh, dari, dari tadi malam gini malam aja bu? bu. Mada, ingat, kandil. Nah, kandil. Gini aja bu, gak ada Gini aja bu Dia ada batu-batu lama gitu pak Batu-batu lama Ramang gitu oh, oh, oh Gitu maksudnya bu halo assalamualaikum ini sama Arik ngomong ya gimana orang bapak hmm. bu bu Dini mengatakan ada masalah paru-paru dia pak tapi Masukkan. belum pak udah udah udah bagus kalau penanganan alhamdulillah belum oksigen nggak infus okay. iya tapi udah lumayan respon loh enggak belum sadar iya. tapi ya mbak tapi udah iya tapi ya belum yang penting dokter udah tahu kan oh, iya. ya tadi gitu kata dokter jaga ya mbak ya eh. salam ada bilang sakit kepala sakit kepala kita curiga dia ada terbentur terbentur jatuh ya curiganya ke sana biasa kalau bisa terbentur kuat trauma kepala bisa buat penurun kesadaran nah. oh curiganya ke sana sih tapi dia katanya ada sebulan memang drop kondisinya nah ya, jadi ya karena riwayat dia sakit kepala terus terang penurun kesadaran kemungkinan pertama ada trauma Terus tadi ada suara pernapasan ada ronki. Di... Iya, nah, ada. Juga ya. Jadi, itu lah, kita harus butuh gitu, pemasang pencang kotoran sen. Apa gitu kita bilang waktu itu. Iya, ini mau dilakukan. Oh, nah, ini ya? Itu konsultasi juga ke spesialis. Iya, nah, kondisinya hmm. agak jelek kok. Orang baik ya? Tromatik hmm. ibunya anaknya. Iya, itulah makanya kan jadi pelajaran. Jadi kalau kita nggak ke rumah, nggak nggak nggak ke rumah sakit tuh bu. Gini, ya? Iya. Ini anak berapa bang? Ini anak ketiga, anak bu, bungsu lah ini bu. Ini hmm -hmm. hmm. ada pejam ya? Pejam. Gak tahu sibuklah lah Bu, dia ada kejap Tadi malam Kayak gini tadi Kayak gini tadi? Muntah yang macam Jasmin. Yes. Mau dikira sama Mau dikira mama ya. Siapa Pak siapa? Guru ya. Oh, gurunya. Enggak tipu biasa aja ya. Tipu biasa aja ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Kami tinggal nanti. Ibu, kalau ada apa-apa, telepon soalnya kami bu, tadi baru biarin sih. ngantarkan uh, anak su kita ya salah satu anak kita bang Wahyu Wahyu tuh di rumah sakit Natama Alhamdulillah ya kondisinya sudah, mulai. sudah membaik membaikkan, ya karena ikan kan? Alhamdulillah oh, sudah membaik ya jadi insya Allah ya bang nggak nggak nggak masalah lah ya tadi ya, red, udah boleh respon Alhamdulillah udah senang jadinya agak sedikit lega penanganan di datang pun bagus alhamdulillah Masya Allah. karena alhamdulillah juga, juga situ ada tim kita dokter Dini dan tadi ketemu dengan ownernya Kak Seri oh. itu orangnya -orang baik memang luar biasa alhamdulillah Jadi, ya insyaallah mudah-mudahan sehat anak-anak kita ya, kita cukup kaget juga tadi ya karena kita tadi lagi beres-beres kantor atau sekret kita yang baru diberi oleh Orang baik, jadi rupanya ada laporan tadi anak Kita sakit. ya sakit ya, dari tadi malam dia tadi sudah malam. gitu kondisinya ya. bang Dan ya. memang, apa namanya, sudah sebulan ya Hampir sebulan, dua minggu lebih tadi kondisinya memburuk Tapi itu tadi ya, traumatik. Iya, ya. ya. Ibunya, mamanya traumatik karena uh, subhanallahnya ayahnya tinggal di rumah sakit bang ya. Itu, itu ya pelajaran bagi kita ya, bahasanya ya, mereka kalau meninggal tuh ya di mana aja ya, ya. ikhtiar kita tuh harus tetap gitu ya jangan baru kendalanya rumah anak kita pindah, jadi kita oh kita ada ngabarin itu iya dan ini memang Wahyu ini angkatan pertama kita pertama kali kita buat mm, memba program membahagiakan ini Wahyu adalah anak pertama kita dan saya memang kenal Wahyu ini sebelum yayasan sahabat Yatin dan Doa ini terbentuk saya udah kenal Ah, tapi kok darulunya dia pindah kemarin, jadi enggak sempet kita datang Masya Allah, Allah tangan jalan yang luar biasa Insya ya Insya ya Kepada kawan-kawan juga yang di luar sana yang mungkin memiliki anak yatim dan Pak silakan kita, hubungin kita, kita, hubungin kita. kita, Insya Allah kita cepat merespon kalau dan Insya Allah ber, membantu ya apa? kalau mau bergabung dengan kita boleh kawan-kawan ya, juga yang mau bergabung sama tim sahabat yatim dan Pak. Insyaallah kita terbuka dan kita memang butuh orang-orang yang peduli dengan anak yatim dan duafa. Ya kalau kami ini sebatas apa ya, ya oh. hanya berharap jadi wasilah kebaikan Allah lah kita semua ya. Insyaallah ya kan kawan. -kawan? Uh, ikutin terus video kita perkembangan program kita kritik dan sarapan pasti kami terima. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Betul. yatim dan duafa kami oh, bang. bahagia. Oh panggilan personilnya.